masa aku, mana adiknya kis, adanya, sayang? Kiss. Kiss. sayang sayang adiknya sayang, adanya, sayang. Ah. eh udah dikis masa didorong, mau ah. pengen peluk, peluk, nggak mau, eh. Kiss, kiss adiknya, aduh, mah, mah, shawal sayang, Umar. oh sayang sama adik Samira. <laughs> senangnya melihat abang L yang selalu penyayang sama wanita terutama ya baby-baby seusianya dia begitu perhatian menyayanginya dengan sepenuh hati dan aja bermain namun jangan coba-coba ganggu papa atau bundanya nanti itu tidak boleh abang kadang-kadang juga over guys ya Untungnya si abang yang suka jail kadang-kadang bikin ketawa selalu penasaran dengan apa yang dikenakan oleh mereka. tuh putu ini adek adek ya. nyaman adek. ya kenapa? lebih besar. Ada yang lebih ya Ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Ada yang Aduh ah. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Sekarang ke Masya Allah Masya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Tuhanku <SILENCIO> Bagaimana buat kalian guys? Jangan lupa kasih komentar